Halo, nama saya Irfan dan saya dari Indonesia. Saya memiliki gelar master dalam Cognitive Linguistics and I would like to say selamat 100 tahun SOAS.